Ini berarti kita bisa bilang modusnya penipuan ya? Iya pak. Penipuan dan pembajakan akun. Iya betul. Oke. Okay. Satu enggak <tuk> bunyi. <tuk> Hebat. Dahlah, ya, gak lah, kita ngobrol perlu santai. Setelah urus lah. Ngebangun ini gimana, cah? Ngebangun ini gimana, caranya? Dah, dia malah seneng tidurin. <laughs> ben, tapi kan kita gak boleh langgain komandan, ben. Oh, oh. oke okay, kita mulai. <laughs> Nyalain jalan nyalain. Nyalain nyalain. nyalain. <tuk> Aduh. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> ini gimana ini? Ya udah tidur semua. Dena tolong Dena. <tuk> saya saya saya sini. Wah. <tuk> <tuk> <tuk> ya. Gua ngeluen. gue Gua ada di sini. <tuk> <tuk> Enak, pak. Jangan, pak, pak. Jangan main beginian bahaya ya. Jangan main begini ya luang, ah. Orang mau interogasi main-main beginian. Ayo pak ini gimana laporan saya. <laughs> ya ya ya ini maaf kita akan mulai ya. Berarti tadi kita lihat ini adalah sebuah penipuan dan modus. <laughs> uh. Kenapa pak? <laughs> nah ini lagunya banyak yang hits hmm. salah satunya adalah yang ini oh ini oh oh oh tanya tanya tanya tanya nyanyi oh. lagu dengan ada yang sambutlah sambutlah sam left leg, again again right leg pichhe pichhe, aja ya